Hai oh guys, lo kamera ini banyak dan kali ini kita mau record part duanya, ya? Ya. Tiga raksalah. Oke, kita menang. Itu kita ya. nggak ya, tahu ya. Itu susah banget ya, sih. Oke. Okay. Berarti kita kesini. Uh, uh, uh, uh. <coughs> <susuk> <suk> <gulau> eh, eh, kita ketemu lagi sih. Oh my god. Oke. Okay. <suk> Pasti kita menyelamatkan kaktus <suk> ya. <Yeah. suk> Pasti. ]ologue -ologue. Oke, oh, Yang jelas sih nggak ada musuh Kayaknya di sini si, ya. yang, tuh. Dari -dari. Dari kita yang sebelah kiri oh, jauh. Oke okay, kita win. Next level. Black, black, black. Ini easy banget sih even kita gak bisa ngeklaim ini tuh loh. Enak. tuh, tuh, tuh gak bisa ngeklaim kita iya berasa banget ini ya tanjapan hmm, mula lagi. <t ILPS> Yes iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Alhamdulillah, kita kill ya. Dasar impossible, wechat you scanner It's not fair. <laughs> dia mengerusakan itu hanya kita, terus dia menang ya. Kita jadi menang, hmm. oke. Okay gg nggak ke-record gg Gege... nggak ke-record bisa di lawan King ya udah nyelamat orang-orang yang tadi betewet <tuh> Ya, ya, Oke, okay. sorry ya tadi ngap report. Tapi ini aku udah dari tadinya aku langsung lanjutinnya wani wow, gil. Oh, gila. manusia 40% jelek banget kelihatan banget ya alien tuh otaknya besar apa kecil ya guys ya kemenzi <tuk> oh, <tuk> oh, <ini tuk> oh, no, ay Hayo. Diri mana lagi ya? Oh, dia. Party Rupa you ruining everything But you never got me Okay, yes I don't need to get out of my bag I don't need yang lagu enggak bukan apa-apa sendirian Tuhan, berbicara banget sih. Itu Oke. Okay. Ya Allah. Ih, kak ada putih-putih, Kak. Benar-benar ada putih Oke. Ya Banyak rumah pedagang orang. Jam-jam akan banyak rumah, oke okay, okay, guys. Yes. Ah, kalian kan itu Iya <tuk> Lihat, berarti stasiun tiga hmm. ratus empat ngeri banget, eh eh, ngeri banget aku sama alien alien ini. Ini dua orang, oh, ini orang dia, ini orang. Ini wortel kan bener kan? Ini nyelamatin wortel. Uh, Nyalamatin wortel kan? Oke, okay, kita kabur lagi ke alien alien ini. kita akan tahan di ya. Oke. Okay. di level terakhir kita. tak tembus baik-baik jadi keu. Konco apa Coba mau bantuin sih itunya. Hah? You are too late, We've already Bagaimana cara menarik perhatian paling ayah sampai ada bang tuh tuh tuh eh santai belakang berapa kilo belakang ada orang belakang ada orang itu ada motor tuh santai santai Oke mungkin sekian dulu video aku dan ya guys selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys.